Fotografer ini memberitahu cara memeluk pacarnya, guys. Dan karena lihatnya salah, fotografer ini langsung mempraktekkannya kepada pacarnya itu. Sang cowok merasa cemburu melihat pacarnya tadi itu dipegang dan dipeluk dan akhirnya merasa kesal dan menceburkannya ke dalam kolam, guys. Kan kasihan kan, guys?